Hai guys, oke okay, jadi hari ini aku pengen uh, rekornya bentaran aja karena sebenarnya disini sebenarnya udah agak tengah malam jadi aku nggak bisa ngomong kenceng-kenceng dan ya kalau teman-teman dengar itu masjidku lagi ya lagi ada pengajian gitulah ya jadi biasa setelah taraweh biasanya di masjidku itu ada kayak ngaji, ngaji aja gitu guys. Nah jadi hari ini aku bakal sedikit uh, review perubahan dari server si kristen ini yang sebenarnya perubahannya udah lumayan besar ya yeah. <laughs> ya yeah, server, uh, server ini perubahannya besar banget oke okay. yang pertama tentunya tempat utama kita yaitu kos-kosan ini kos-kosan ini udah dimodif modif, udah dimodifikasi lagi jadi ya ada ada ini iniannya ada batang-batang pohon gini oh ada orang baru guys dan barusan aku dengar suara creeper oke okay. Di sini ada kos kosan uh, ada Rega, Chris dan juga Lydia. Tapi di sini asalnya udah tinggal satu. Sedangkan Rega sama Christine katanya mau misah coy. Jadi nggak mau satu kamar ya, nggak mau satu kamar kos. Nah ini rumahnya si Christine yang tadi ada di sono. Dan ini kenapa ya? Uh, sebentar. Ini aku merasa ada yang aneh temen teman Jadi curse, jadi curse gitu loh. Oh my gosh dan iya ini BTW uh, bagian dalam dari rumahnya Kristin emang simpel sih uh, karena dia tipe rumahnya itu kayak uh, kayak embak gitu di sini ada kaca dan di sini ada daun-daun buat hiasan dan di situ ada orang oke okay. dan di sini ada lahan kosong tadinya ini mau bikin dibikinin apa tuh tadinya lahan kosong ini mau dipakai sama Rega cuma nggak jadi nah sekarang aku nggak tahu nih Reganya bikin rumah di mana oke okay, di sini ada Edi ada Edi teritori oh ini ini ini Edi teritori dan ini ini, ini, ini. sini ada uh, Chandra House mana tempat Chandra House nah Chandra, ntar Chandra House siapa? Nah ternyata ini ru rumah adiknya temen apa deh rumah adiknya temen katanya Christine waduh susah banget jemputnya <laughs> oke okay. di sini ada rumah temanku lagi yaitu Arfa dan juga Anoingai atau kalian bisa panggil aja dia Jwandi. Nah orangnya ada di dalam hello dan di sini dia uh, si Juandi ya. Oke, okay. ouch, minggir. Di sini ada uh, base nya si Konix, cuma dia katanya nggak mau bikin rumah maunya terbuka kayak gini ya udah ya, bebas. Dan di sini ada tempat campfire. Ah, ya gini dong sih tempat campfirenya, oke okay. terus si bagian sini ada farming yang agak sedikit mepet sama kos-kosan kita tapi ya udahlah ya di sini farmnya udah aku ituin semua ini udah aku jadiin roti <tuh> ya maaf selanjutnya di sini di atas sini di sini ada base nya atau rumahnya sih Grand Ferry atau kalian bisa panggil dia Grand Ab atau Grand Fairy bebas. nah masalahnya di sini nggak ada apa apa cay never heaven again 20202421 2020, nggak uh, tahu ini apa yang kemarin kali ya ini sudah tanggal 23 tiga ya ya udah lah oke okay, skip oh iya di depan sini ada rumahnya teman sekolahku waktu kita masih SMP jadi ini rumah uh, jadi ini rumahnya Lucario atau ilham 44 Craft ya yeah. Ini rumahnya cukup simpel, tapi kita nggak tahu nih dia dapat kontrak dari mana. Oke, lupakan saja. Di sini ada Eddie territory, uh, rumahnya si Edi, dan rumahnya si Edi sedikit mepet sama rumah temennya si ini. Rumah adik dari temennya Lydia ini, ya uh, di depan sini ada border portal. Uh, iya, cuma gini doang. Terus di sini ada tempat mining. Oke, okay. udah gini doang. Nah, fun fact teman-teman, di bawah sini ada kosan lagi, tapi belum kelar. Kita turun, sah. Nah ini dia, udah diituin cuma fasilitasnya masih rada terganggu dikit sama suara-suara zombie, suara apa gitu. Nah, itu kalian bisa atasin sendiri, kalian akal akalin sendiri. Untuk uh, untuk kos-kosan ini aku niatnya pengen sewa atau aku pengen ya, pengen ya gitu aja sih kayak siapa yang mau ny nyewa kamar di situ oke okay, silahkan aku udah bikin tiga kamar kosan ha nah, nggak aku pisah hariannya jadi aku langsung bikin aja di hari ini oke okay. uh, dan enggak ada lagi di sini ada sugar cane farm di sini ada farm dari uh, basis si uh, alpha terus oke okay, di sini ada edit yang tadi uh, rumahnya masih kotak ya enggak begitu berbentuk tapi enggak apa-apa oke okay, karena nggak ada apa-apa lagi yang bisa kuri review jadi uh, ya gitu aja sih karena ini juga sudah malam jadi yang bisa kuri review tuh cuma sedikit tuh teman, teman tapi enggak apa-apa ya Nanti waktu aku bakal, aku bakal kasih updatean lagi untuk server ini dan ya niatnya aku pengen bikin video speed up untuk rumah si Christine cuma aku uh, aku karena takut hadis penuh jadi audulah, ya ya Kurang skip skip aja untuk itu jadi lah ya udahlah ya. Oke okay, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap berjalan subscribe. Bye bye.